Bagaimana cara membuat seseorang hubungin kamu, mikirin terus-terusan atau bahkan juga obses menggunakan law of assumption Jadi kalau kata Neville Goddard tentang law of assumption ini salah satu dari kekuatan pikiran ya Ini terkait juga sama law of attraction Jadi you have to act as if bersikap seolah-olah point of view kamu ada di dia karena kamu mau membuat seseorang hubungin kamu, kamu terus-terusan mengasumsikan tentang diri dia ke kamu. Maksudnya gimana? Oke, okay. selama ini kamu kayak overthinking, kayak misalnya, ih dia ghosting, apa aku nih nggak cantik ya, apa aku nih gini ya. penjangan dia lagi pergi sama cewek, overthinking, negatif ya kan. Langsung kamu set, asumsi, asumsi, asumsi. Enggak, that's not true. Enggak kok, dia obses sama aku, dia suka banget sama aku. Ntar juga dia hubungin aku, lihat aja. Kayak gitu, ngerti kan? Jadi kamu asumsi, asumsi, asumsi terus-terusan Semakin kamu terus-terusan asumsi, semakin kamu repetition Itu akan ditangkap sama subconscious mind kamu Dan ke track menjadi realita, termanifest Nah, hidup kamu saat ini Yang terjadi di 3D, realita saat ini Itu hasil dari kepercayaan dan asumsi kamu di masa lalu. Begitu juga kalau kamu mau menciptakan sesuatu di masa depan nih. Oke, okay, kamu mau membuat seseorang ini obses sama kamu, mikirin kamu terus, nelfonin kamu terus, ngajakin kamu kencan terus terusan. Asumsikan yang yang kamu pengen kayak dia yang bakal ngechat aku terus terusan, dia yang bakal gini, dia bakal treat me like a queen misalnya. Nah ini kuncinya ya, jangan kamu fokus ke 3D saat ini, realita hidupmu saat ini Kamu ngeliat, oh dia kan ghosting aku, dia kan cuek, dia kan jutek, dia marah sama aku, dia gak suka sama aku Stop, jangan fokus ke 3D, realita saat ini Karena outer world, realita yang nanti akan terjadi itu berasal dari sini Dan dari sini kamu Oke, paham maksud aku? Cuekin 3D saat ini, meskipun dia belum bales chat kamu, that's fine, asumsi terus, enggak Nanti dia juga hubungin aku, aku tahu kok dia suka sama aku, aku tahu dia tertarik, aku tahu kita bakal ada sesuatu, kita bakal jalan bareng misalnya. You have to act as if he already text you, you already in relationship with him, you know what I mean. Jadi kalau misalnya sekarang kamu ngecek realitas saat ini, kayak dia cuekin kamu, dia belum ngecek, dia belum nelpon dan kamu nungguin terus, kamu ngecek WhatsApp, kamu ngecek Instagram, ah mana ya, ya udahlah, kayaknya ini, ini gak akan berhasil ya, yaudah. Karena kamu terus-terusan nunggu, tapi kalau kamu udah ada di relax, kamu tahu dia bakal hubungin Dan kamu sibuk dengan kegiatanmu Dan kamu tahu kalau dia obses, dia sayang sama kamu, itu yang akan terjadi Kalau mulai timbul overthinking kayak, masa sih dia lagi sama cewek lain kali ya, dia kayaknya lupa deh sama aku Langsung kamu meditasi, atau enggak kamu langsung langsung rasu lagi, enggak, enggak, enggak, enggak Lihat aja, aku tahu kok aku relax, dia bakal hubungin aku Abis itu kamu sibukin diri dan jangan ngeliatin HP terus, oke? Okay? Yes, bener banget law of assumption itu berlaku di semua aspek kehidupan Bukan hanya di urusan asmara doang Bener banget, karena kemarin kan kita gak tentang urusan asmara ya Cara membuat seseorang hubungin kamu, obses, terus-terusan mikirin kamu Minta maaf, ngajakin ketemuan Itu bisa banget ya, menggunakan law of assumption Dan ini masih terkoneksi dengan law of attraction Karena what you think, sorry, what you believe you attract, Oke okay? Hidup kamu saat ini hasil dari kepercayaan kamu, asumsi kamu di masa lalu. Jadi kalau kamu mau pakai law of assumption, itu bisa bekerja di semua aspek kehidupan. Pekerjaan, pertemanan, lawan jenis, keluarga, HRD. Buat kamu yang lagi menunggu um, telepon dari HRD, kamu bisa pakai law of assumption. Asumsikan terus kalimat seperti apa yang ingin kamu dengar. Point of you-nya kamu ada di mata mereka, seperti apa mereka memandang kamu. Oh kamu percaya dengan apa yang kamu asumsikan, dengan apa yang kamu pikirkan, dan kamu gak fokus ke realitas saat ini, ke 3D life saat ini, dimana dia belum hubungin kamu, dimana dia cuekin kamu, segala macam, dia menghilang, karena kamu tahu kalau yang terjadi sebenarnya adalah ada di sini dan di sini. Jadi, law of assumption, kalau kamu membuat seseorang obses mikirin kamu, hubungin kamu daripada kamu bilang kayak... It's not gonna work, I'm not sure Aku gak yakin sih, kayaknya gak bakal deh Gak bakal deh hubungin aku, kayaknya dia emang udah lupa sama aku Diganti mindsetnya, jadi kayak Of course you want to talk to me Ya pastilah dia bakal hubungin aku, Lihat aja lihat aja, dia bakal hubungin aku, dia bakal kontak aku Aku tahu, aku bisa ngerasain kalau dia kangen banget sama aku Dia terus-terusan mikirin aku Dia terus-terusan ngeliatin Instagram aku, diem-diem Lihat aja Pastilah dia bakal hubungin, kalau dia gak hubungin gak mungkin, aku yakin, lihat aja ya, 100% dia akan hubungin aku Lihat, Nggak tahu kapan, tapi aku yakin dia bakal hubungin, gitu loh, energinya beda, Beb Dibanding kayak, udahlah, gak mungkin, ini kayak berhasil, gak mungkin, Ya udah, beda loh Kalau kamu kayak, ya udahlah gak mungkin, kamu masih ada limiting belief kamu masih ada like mindset Kamu masih berada di tingkat kesadaran tiga dimensi Nah kuncilah yang kalau kamu mau berhasil adalah Let it go, move on sayang Jangan kamu terus-terusan ngecek HP Mana ya dia belum hubungin? Hah, kayak ini, ini gak bakal berhasil deh Law of attraction, law of assumption, bullshit Aku udah nyoba 3 bulan, 4 bulan, gak ada yang berhasil kan kan itu berhasil Kalau kamu mikirnya kayak gitu Move on, sibukin diri Kamu punya hobi apa? Gambar Nge olahraga, nge gym, ke pantai, sibukin diri. Jangan kamu mikirin dia terus. Alam semesta akan bekerja ketika kamu udah lupa, ketika kamu nggak nungguin, ketika kamu lagi sibuk, tiba-tiba itu nongol nanti notifikasi, e, tring, hey apa kabar? Lebih mantap lagi kamu akan menerima kalimat sesuai dengan yang kamu pikirkan, sesuai dengan kalimat yang ingin kamu baca. Makanya kamu harus bayangin di kepala. Kalimat seperti apa yang ingin kamu baca, yang ingin kamu terima, apakah permintaan maaf? I miss you, atau ngajakin jalan, whatever. Please jangan fokus ke 3D. Aku juga ada guide meditation untuk membuat seseorang hubungin kamu di YouTube channel aku, Tresna Nimu Kamu bisa lihat komentar di sana ada 3 ribuan orang pada berhasil. Kalau kamu nggak percaya, bisa coba malam ini juga.